bahwa Rizky Bilar itu memang benar-benar orang baik Perhatikan di awal Wow Persahabat ketika Tentunya Rizky Bilar mau turun dari mobil Melihat tentunya seseorang Persahabat ya tentu Kita lihat badut dikasih Uang persahabatnya oleh Papa Bilar Inilah yang tentunya membuat kita Semakin bangga Rizky Bilar Banyak tentunya orang Yang belum tahu sosok Rizky Bilar Sesungguhnya mudah-mudahan selalu Seperti ini selalu menjadi orang baik yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih anuskorbilar, perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah ya kak, tetap jadi pribadi yang baik ya kak dan karena semua perbuatan baik emang nggak perlu dipublikasikan, inilah yang bikin makin sayang keleslah. Wow, masya allah banget. Kita lihat juga di kolom komentar banyak responden dan tanggapan yang diberikan. Yakni dari akun Kartika I ke sembilan mengatakan di kolom komentar, jadi ingat sama orang-orang yang suka bikin konten berbagi. Ini bilar kasih uangnya ditutupin loh, nggak mau kelihatannya ngasih berapa tuh. Rasabat ya inilah. Yang selalu membuat kita bangga Yang selalu membuat kita bahagia Mengidolakan Lesti dan Rizky Dilar Ada juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram Asia Augusti Anjur Mengatakan Masya Allah Papa Bi Gak usah diterangi ya nominalnya Hanya Allah yang tahu best pokoknya Tuh, Masya Allah banget kan Luar biasa Yuk sama-sama kita doakan sama-sama kita support dan selalu dukung Yang terbaik buat Leslar Mudah-mudahan Lesli dan Rizky Pilar Selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi dan dijauhkan Dari orang-orang yang jahat. amin Untuk berikutnya, para saya Perhatikan juga nih, kita lihat ya sebelumnya Di postingan Rido DA2, persahabat mengunggah sebuah postingan momen juga nih foto bareng Rizky Bilar Tio Kuisni dan Adi Jikgu ini sih luar biasa banget ya kebersamaan mereka, Alhamdulillah kita senang melihatnya mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik dan di postingan Rido ini pun sebelumnya ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption ketemu lagi di sini depan, Insya Allah Rizky Bilar, DA2 Rizky Adi Jikgu Tio tuh, Masya Allah banget ya dan di ini pun ada komentar dari Papa Bilar. Papa Bilar tentunya berkomentar dengan tentunya tersenyum ya. Masya Allah, Alhamdulillah nih, mudah-mudahan Selatuh Rahmi ini tetap terjaga dengan baik dan langsung dijawab oleh Rizky D.A. 2. Senin depan Bang Yah katanya tuh, mudah-mudahan pertama ya. Tentunya Senin depan juga bisa mengikuti kembali nih rutinitas dari tim Tioko Wisnu, mudah-mudahan persahabat ya Olahraganya dapat, Kajian ilmunya juga dapat. Masya Allah Kita lihat juga, banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif Diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun IMAS7319 Malah aku seneng loh Mereka bisa berdamai dengan masa lalunya Dan menjalin silaturahmi itu memperpanjang umur Pokoknya, best lah buat kakak Tuh, Masya Allah banget ada juga komentar lain diberikan dari akun Bunda Afif mengatakan Alhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin semua muslim begitu indah jika tali silaturahmi tetap dijaga terlepas Apa itu masa lalu dulu kita jangan pernah ngelihat ke belakang Lihatlah ke depan insya Allah orang baik akan ditemukan orang baik Dari sini bisa kita ambil hal positifnya ya teman-teman Persahabat ya, memang luar biasa banget. Kita juga merasa bangga. Alhamdulillah kebersamaan Rizky Pilar dan Rizky Ridho ini suatu kebahagiaan banget. Yang mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Apalagi Bunda Lesi juga selalu mensupport langsung ke untuk menyaksikan secara langsung Papa Pilar main bola wah wow, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin. Dan jangan sampai lupa untuk selalu mendukung yang terbaik buat Leslar. Karena di Watch juga bersahabat, ya banyak sekali yang tentu kita support. Dan di SCTV Award jangan lupa juga untuk mendukung Leslar. Kita masih menunggu kabar baik.